assalamu ala Allah Allah muka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 Rami santrikina aku kufan ikhafalan I just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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil al islam. Wa kapa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala di ja'alana. Alhamdulillah al an'am islam Wa ulama wa hurriyah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad an nuridati fi shariqi al-asma wa as-sifat rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yahqu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqq Muhammadin sallallahu alayhi wa salam Allahumma inna laqaa qara jannati ba'a warinal batila badila Allahumma alhimna rishudana wa a'idhina min syurur ya'unfusina wa min siya'ati amalina amma ba'ad Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidaun yang dimuliakan Allah SWT Baik yang langsung maupun yang melalui fasilitas Yang melalui media aplikasi Indokubiti atau aplikasi Zantrius Banyu On atau juga aplikasi Imo Banyu On. Juga yang melalui 2 meter band 1.03 atau 8.03 atau 8.14 juga yang melalui Radio Radio FM, Alkairu FM, Sdabud FM, Banyugiri FM, Bermata FM, atau juga yang melalui loudspeaker speaker pengeras-pengeras suara, atau yang melalui sound-sound system atau sound-sound aktif juga, yang melalui kompresi telepon, atau yang melalui media-media lainnya yang sangat kami menjelaskan, khususnya para ulama, para mesyayif, para kiai, asyati, para tokoh, para sok. Langkong nah, timin lebih barokah, serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kideon, Kini kita bersama mengaturkan ceraian Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setajuk keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau, raji raji epon, putera putera turunan epon, keluarga terlim epon, para tabiin, para mitabian, tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam imam mujtahidin, para ulama, para sufi, pengarang pengarang ilmu ilmu syariah guru-guru badan ulis setia zaman guru-guru data saki bangsa sempo bangsa sekolah ke maupun bini dapat dan dapat datangkap bangsa jamaah dengan jajaka-jajaka kenalan-kenalan dan para cendera badan ulis orang-orang sibuk dapat dan ulis setia tolong orang sampen tu adat ulis setia dengan aturan kendaraan kebakukan kaupe badan ulis setia aturan 10 orang-orang apa rang kebakukan orang-orang sibuk dapat dan Bukan setiap Jumat Islam, Laki maupun Bini, posnya Pemirsa Pengajian Banyugiri On Syampol La Tinggal Tunia. Kita khususkan Daga Pak Ahmad Payudandung dan Dusun Gunung. Kudung-kudung semnab Syampol La Tinggal Tunia leras malam selasa. Tanggal 2 Safar 1444 Hijriah, juga teraki dakanya ibu na, bin Kerabis, kampung Bunangkah Pasangker Pegentenan Pambekasan, sampola tinggal tunya, Leres, lepas arah Senin tanggal Setong Safar 1444 Hijriah. Alamater, setuju ni sukar untuk seterusan. Batera benda berterukah pun lah. Selamat Allah dengan di sorga si tanki. Maka Allah yang shakat pun asalilah. Shallallahu alaihi wasallam shakat para ulama, para uliak, para syadzak, para sulihin, para guru, para bangsopoh. Benda Kalaban keingin abarok-abarok ke abarok, abarok, ponse ke seput petan kulis teja sanga napoto petan kulis teja. Keluarga petan kulis teja santri-santri, menjama petan kulis teja. Orang yang sehat wasul keleban petan kulis teja. Orang yang sangat terengkan jalan kepo kusan kaukui petan kulis teja. Orang yang suka bayi fokus dak petan kulis teja. Alhamdulillah, senantiasa mendapatkan. Keridaan salam pengampunan Ipun Allah SWT Al-Matar Geng-ingat Belas kasih sayang Allah Sayang pertolongan, perlindungan, bimbingan salam ma'ona Ipun Allah SWT Al-Matar Barokana barokana barokah barokah barokana barokana barokana ulama, barokana barokana ulia, barokana para barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokana barokah barokana barokana barokah barokana barokah barokana barokana barokana barokana barokana barokah barokana barokana barokah barokah Almat tergereng dan bantau dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa jalan-jalan kepada tuhan Allah, kepada kecemerlangan-kecemerlangan, kekompiran-kekompiran, kepuasan-kepuasan, Kebahagiaan, kebahagiaan, dunia akhirat. Semoga ia pelang kasusan-kasusan. Sampan. Kasirabkan, kasirabkan. Aslakkan, al mantarib akwat majar watang kalaban kampang perintah putukang kuyatang yang pantu di bejaran ba utang ba utang kumukai berani ciper cheken ala re cheken sah halal si barokah kumukai berani husnul khodimah berani jamamur mata kalamul allah dan cawamor lebih tinggi akan menolak sehat aman di di musibah di budaya di mencari malapetaka, salam dari peternak-peternak, dari kedolim, dari tingkir, dan setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, ganggu setitip, dari setitip, setitip, setitip, setitip, salam dari setitip, Ate, setitip, ate, petang, ate, kering, ate, kering, ate setitip, ate, setitip, ate, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, setitip, terpenter kabul pernyataan pernyona hadin ya dolakuniya tin salihad alaniyatil qabul wa tama bi kulli shur wa anilikum makmun yaqifidir rasul Al-fatihah. Al Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama, arang sarang. mawas du'a bulan safar asnur akidankulah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in a'udhu billahi min syarhada zaman wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamal jalali qudussika antujiruni wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahabbi wa ma tuhituhu qalbi من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بسلامة والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تهوته شفقد قلبي وجميع المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزلي يا أبدي Ya Mubadi'u Ya Mu'idu Ya Dhal Jalali Wal Ikram Ya Dhal Arshil Majid Anda Tafal Ma Tureed Allahumma Hrus Bi'aynika Nafsi Wa Ahli Wa Mali Wa Waladi Wa Dini Wa Dunyaya ya ya ya allahumma يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزدك جميع خلقك وإكفني إكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم Ya makrim Ya man La ilaha illa Anta Birahmedika Ya Arhamarrahimin Rasulallah wa ta'ala Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam ajma'in Rabbana taqbal minna bi fatihah. para pemirsa para mitra pengajian banyu biruan yang dimuliakan Allah Subhanahu alhamdulillah kita banyak bersyukur dan da ajaan kepada Allah Subhanahu atas nikmat sepaleng akung langkong-langkong nikmat islam bani iman Kita terus berusaha kangkui memperkuat Islam dan iman kita sendiri. Kelaban nambahin pengawningan-pengawningan tentang Islam tentang iman. Kita yakin dengan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah farudun iman. pada dunia iman yakin dekat juga iman dega malaikat-malaikat epon Allah juga iman ke kitab-kitab epon Allah juga iman dega para utusan epon Allah juga iman. Daka tina seakhir. Tina kiamat. Yakin kita cek pekal di tina kiamat. Sebab satu makhluk. Pandi kemasti rosak. Termasuk. E kita ke, ke tunyah. Bumi. Langit. Otal rosak. E Dika nyaman. Tina sehidap budih. Tina se terakhir dan ngedunya panika Tot totop kalaban kiamat yang keenam fardhu nal iman kita ing panika wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah taala meyakini bahwa Pas teh bagus, pas teh coba, dari ajunan ilmuan e Allah. Ini menyangkut keimanan. Pas teh bagus, pas teh coba dari Allah. Artinya hakikat. semasa ke sema baras nikah Allah. Ini Nika hakikat. Cuma, Secara syariat kita kotut tata keramah. Nabi apa entah? Bani abad yang Allah. Tapi abad sakit Allah simak beres. Urusan sah kan? Kalau tibi. Beresah sandaraki. Allah tinggal sing kok sakit. Maka Allah simak beres sing. Wiza marittu fahuwa yashbin moen tinglah kering maka Allah sema weres Allah alladzi yu't'imuna wa yusqin Allah puni kerja siapa yang daer, dah kebetulan gula Allah juga siapa yang inom, dah kebetulan. Wajah maritu, fahu iya lagu-lagu kering, tang wacak mon gula tinggal berkering. Tapi mon keringnya kalak TV. Tunggu lampu anda kering. Maka Allah. Semua beres. Mendapatkan semua beres Allah. Semua kering. Tak sah kebal. Cuma keyakinan kita. Bahawa saya. mesake Allah. Semua beres Allah. Semua Allah. Semua wadi juga Allah. Semua masa, semua mata juga, Allah. Semua laib, semua soki juga, Allah. Semua terak, semua petang, Allah. Semua lancang, semua pandang, Allah. Semua raja, semua genik, Allah. Semua fokus, semua cuba, Allah. Iman, Allah kudra, terosah, iman. Allah. Ya Allah Taala, mereka hendak sifat kudrat, iradat, wujud, kidam, bakok, mukallaqul hadis, ya moho di nafsi, wahdaniyah, kudrah, irada, bukan seterusnya ni kenyaman iman, dekat ajunan pun Allah Taala, mereka wadah. Ya Allah Ta'ala gadinto. Ta de de ade. Allah Ta'ala abdin. Allah Ta'ala ni gapite ban se anyar, pite ban makhluk. Allah Ta'ala gendchu meneng kalaban adat te Allah Ta'ala panika Andik sepat wahdaniyah artinya Allah Ta'ala ini kita berbitungan tidak dua telon sobung adhatah setong tak ason-soson menunisahkan pada elong ya, pada mata nah, pada gigi nah, pada leher, pada bau nak, pada roh seandainya seperti ini ke mana kan tersusun dari secema-secema anggota, tersusun kelabuannya secema-secema anggota. Ini anyar. Mu'adzat Allah Ta'ala ini kata ada. Ada, ada pembedingan. Sepat juga Allah Ta'ala ini kasih tau. Tandik sepat dua telok dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala ini sepat kudrot. Bani kudrot dua. Sepat irodat. Bani irodat dua. Ilmu ini ilmu situng. Bani ilmu dua. Manusia ni kata tandi, tandi cepat akati cepat cepat Allah Taala. Membadah orang yang tandi cepat sebaban Allah Taala. Berarti Allah Taala ni kan jemulah bersemadanin dalam sifat. Walaupun secara bahasa mungkin bisa sami, tapi anak penyaman kenyataannya tak sami. Kekuasaan manusia bukan kekuasaan Allah. Lain. Allah Ta'ala cukkan maha setong in dalam kelakuan. Wallahu khalaqukum wa ma ta'amadun. Allah saya tetiki, ben, kapi. Ben apa saya kelakuan? Ben kapi. Allah Ta'ala kapi? Tak ada perang singampulin. Arh, bulan, bintang, aing. Abuh, bengabeng, apoy. Ini tak bisa andik pengaruh pan panapan, -pan. tak andik labet pan panapan. -pan. Tak bisa apoy, tak mepanas pun dan aing tak majeleb, saya majeleb Allah. Pan, apa nyaman. man apoy, tak mepanas, saya ma panas. Allah. Areh. tak tera. Tak tak terak, tak materak kepada orang lain. Saya materak Allah. Saya macam pet Allah bulan segan tu cukan, bintang-bintang segan tu cukan. Tak bisneraen. Kecuali izin dari ajunan pun Allah subhanahuwataala. Berarti saya materak benih bulan, benih arah, benih bintang. Tapi Allah. Kekanan tak bisa makenyang. Saya makenyang Allah. Lading tak bisa memotong, siapa potong Allah. Peningkatan dikehendakkan, tapi itu terkini Allah. Allah saya terkini kelakuan manusia. Semakin usaha. Tapi senantukah bakul Allah, Allah Sido, Allah, Allah Taala kaso akak andi cepat kudrot. kudrot, Allah Taala atena Allah Taala nikan di cepat puasa, ateki setiap perkara mungkin sesuai kalau bahan kasuhan Allah, bisa. Allah hendak cepat, kudrot, irodat. Apa irodat ni? Kasuhan Allah, pan panapan -pan ni kan Allah. Tak ada sesuatu yang terjadi tanpa kesohokan Allah. Tak bisa. Insya Allah Ta'ala kesohokan ketiga itu. Kebadan makin tak ucah ni. Allah Ta'ala. Tempat kesohokan tak mau ucah. Menempat ucah ni Allah Ta'ala kesohokan mau ucah. Bagi Allah Ta'ala. Tak ada kesulitan sama sekali. Maksudnya Allah Ta'ala bernikah. Tak apas. Atau dekirban-banapan tak apas Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. وَمَا كَانَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا Allah Ta'ala ini tak ada si Allah Ta'ala. Eh di langit, dalam bumi si Allah Ta'ala غَيْرُ اللَّهِ menciptakan sesuatu selain Allah. Tak bisa. Menciptakan terak, petang, Ocen, Benterang, Lapar, ben Benterang, Kapi Allah. Inna kulla syai'in Khalaq anahu biqadar. Saya ingat, Satu-satu, Kisut, sesuatu. Jadi, Engkau kapi. Ada orang manusia segala. Engkau kapi. Kudrat, iradat. Irahat ni kekasohkanah Allah. Kapri terjadi kalau sebab kasohkanah Allah. Walau sya'arobu kalaa mana manfiil ardi kulluhum jamiaan. Jadi senging kasohkan Allah Taala, pengertian Muhammad. Yang tengah orang penduduk bumi repa iman nak kapri? Ya bisa, bisa. Papi papi iman kapi. bisa. Mungkin kasohkan. wala sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an yakun allah Innama ma quluna li syai'in idza aradnaku anna qulahu kun fayakun oh jangan kor mun la ngarep pagi setong-setong sing kun cocok mo kun. kul pas kun pas Kun bawa depan, berdengku. Kun tetiapan, tetiungku. Kita juga yakin bahawa Allah Taala menikah, modi munpasnan saja Allah Taala. Selain itu ancor kapi ada singorengin pun bon. jad sampai Allah taala set. Karena tebu Allah taala ancor kapi langit bumi bensa sana sabab maupun tak ada si mengendalikan Allah taala apa nih kau di tak seseh wal la ilaha illallahu Allah taala dad semaha odi ada pangeran angin Allah wa tawakkal al hayy alladhi la yamut tawakkal ba endak zat sema odi seta teme seta temate sta lajukan asipat sama mereng Allah Taala, kita dah kesetujuh orang shibadah, dah kes, tujuan makhluk ni kita oppo pun kan? Wa Was Samiul Bzir, jadi mm -hmm. Allah banyak daripada semaha, merang semaha ngolati. Inna ni ma'aku ma'as ma'u wa'arot. Terima kasih. Sengkau. Apa rin ba kedua? Musa ban Harun. Sengkau ngidengaki apa saya kapan ta'an ban, ban Fir'aun deki. Sengkau nganal lagi apa saya kata yang ka ban Fir'aun je. Sengkau nganal eh. Sengkau apa rin ngeban ba'an. Sengkau nganal lain ba'an. Sengkau ngidengaki ba'an. Lima ta'abudu ma la yisma'u wa la yubesir. Apa pun maafas dah nyempa pada yang saya ngolat, ngidin, saya tak ngolatku. mereng, saya tak ngulatku. Artinya mun betul. Saya tak kira ngidin, tak kira kan alek. Malah lagi ni Kan lain dengan Allah Ta'ala. Men Allah Ta'ala kan jadilah karan mereng. Ngulatin. Maka na. Bumpah mana orang yang Aduh. Tak kata usah. Tak santah. Tak kata usah. Tak korak kan Allah Ta'ala. Tak mengherang. Kata Allah Ta'ala nikah. Semak. Allah Ta ala ni kesemak. Iza sa'ala kaibadi an fa fa'inni horib. Mohon boleh datang ke bulatan ni Tentang Sengkok ke boleh? semak. Semak, geng. Tak ada jihad. Tak ada berat teh murah. Tak ada kanan kiri na. Tak ada atas berat-berat Arba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban inma tad'una samian basiro on laon bentak aduat sarak korakan ya, sabab beancat doa dia doa ka adat setak popok nje bentak jauh nje banti ya adua de adat semaha mereng semaha ngolatin, batana juga sepat kalam dan seterusnya dan seterusnya, batanik ada buat, juga kita penikah yakin iman dekat di pun rasulullah SAW. yakin dengan kebenaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam atala mabwa allah wa rasuluh ban ma ha adat pinder allah ban utusna allah taala wa sadqa al mursalun ban pinder banyak-banyak para utusan Utusan ni kan diisipat amanah, tak khianah. Muhal para utusan ni kekhianat. juga para utusan mereka diisipat tabligh. Mada pak dek mana pasi perintah Epren, epren dek pak dek ke tak ada se- eh na penyaman si amar samaraki, syarhasiyaki si cet lakaran epakon rahasia aki bin Allah. Alladheena yuballighoona risalaha yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada. Wa la yakhshawna ahadan illa Allah billahi hasiba. Para utusan jidiah semeda pak dak risalana Allah. Pada utusan jis tak kok ada Allah bentak tak kok orang lain kecuali namun ada kajianan Epon Allah jis tak kok kepada utusan kita yakin dengan kebenaran Rasulullah laban benda keterangan-keterangan tentang mukjizat Epon Rasulullah Sallam rasulullah pernikah banyak mujizat keadaan bisa tak gilem dek tak dek rasulullah nika pernah atana cocok orang ke seorang mesti nah kagak nolong ke seorang Ternyata apa hmm. dikata udang goreng sampai telur ratus orang pakun tidak lundadet. Padahal keadaan pun sejauh goreng seorang, udang er orang telur ratus pakun tak tade, sampai kenyang kekapi. Telur ratus sampai kenyang kekapi. Masya Allah. pernah Rasulullah menikah ngonjang orang Pak Polo. Seet anak semut semut nih keun napa nyaman nih? Kikun rakyat orang undangan Pak Polo bikin ini kenyangkapi. Sampai kenyang kapi. Hmm. Sebenarnya kenyang, sebab ada karenah. Burukan jenis Nabi ada. Inuman saya akan rujukan. Serong inum kapi sebab ada orang. Inum hari inum kapi, burukan jenis Nabi terakhir. InsyaAllah. Nekata mu'jizat. Menikah, menikah menika, menika. rasuara Allah. Tak kira, nengak nekata. Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebagian dari perjalanan pun, Pada kata pangki, sekarang orang yang berduih, Ibn Omar langsung jatuh Islam. Nika, Mungkin di sini, Mungkin di sini, jatuh ke Islam. Bagi jenis perempuan yang kaper, Ketika abang ada yang kaper, Ketika abang ada yang kaper, Tidak Mun berengkah perak, cek ke cek Islam. Le orang kafir perpang. -ba Kita ban kanjing Nabi Muhammad SAW, Kanjing Nabi tak sarang Sekarang lengkap per yang cek langsung ke Islam ada. Pangeran angin Allah. Sengkok. Muhammad. Utusnah Allah. Angocak orang bedus, Orang yang kapter. Saya rasa senyaksaki. Saya sampai angin kau. Sebagai seorang Nabi. Saya rasa saksenah. Oh. Kan pun kan ini bisa tetisaksenya. Kan pun kan bisa. Teti saksik. Eh, bukan. Yang keren nak. Ikau bein mengajik Nabi. Mangkapah? Ben ramun kasa. Pas teti ramuk kasa. Pas teti sokok. Lepas jalan. Masya'aduh. Ntar kajun dengan Rasulullah SAW. Kan bungkani ke bangun cak. Ibu Asyadu an la ilaha illallah. Wa annaka rasulullah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa anta wa annaka rasulullah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa annaka rasulullah. Nostaluk alih. Masuk Islam langsung, eh, yang kira yang berdua masuk Islam. Saya -kan kajuan menikah, yang enggak boleh entar ke tempat semula. Kata-kata-kata abu di tempat depan pokoknya penting banget. Nya kisah ya, kijak, putus. Nggak, enggak, lah enggak, enggak, enggak, enggak, jika ada orang yang tanya, saya ada saksa, nah, nah apa-apa bisa jadi saksa. Karena waktu kak dinto tepak kancing Nabi ini, kak ngolah tindakan bungkani, kak bungkani bisa jadi saksa. Jangan kok, putusnya, Allah. Ternyata angkuan, ya saksa aki pun kan Burai al aslam. Nyeret akibat orang bedui. Nikah mereka sana ni tidak kajianan pun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makian Muhammad. Torepat dengan kau tentang tanda kebenaran pun macam dengan. Je sampaian banyak betul. Atena je sampaian nikah. Ungkuk utus na ajunan pun Allah. Toretoretorekaboleh. Pada kaki kau le, kenapa? Tanpa kebenaran Epon. Eh ah, coba kasak. Entar men kasak. Kan kasa. kasa. Entar kan bungkakan kasak keboleh Rasulullah. Adik kenan bengguah. Mencak-mencak kasak. Entar kan bungkakan sejauh kasak entar ya. Keboleh cak Rasulullah. Singolok munku Muza Muhammad faham Rasulullah sekaligus menyaksikan je utusan Allah kebala bi Rasulullah di kanan Indar enum kan ka jon si teu Rasulullah di langsung sang pung ka an banik Sampai dia pada kehajuanan dia pun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan ngecah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini keselamatan. Paling kemukul-mukul atas sehujudan. Ya Rasulullah. Berarti utusin Allah Ta'ala. Kau isyaki sekarang. Kan kehajuan. Kan kehajuan ngecah. Rasulullah. Oh, yelah. Cina pokoknya sepenting. Banda macam macam Rasulullah. Kasi kau, kasi abang. dia boleh? Apa dia boleh. Kalau nabi suhafat ni ke iman. Ni ke tak apa-apa. Hebat dia. Hebatan orang yang mangkan. Mangkan tak uning dia. Kamu jizat Rasulullah bisa iman. Kan tak uning secara langsung. Men suhafat kan macam uning, Wajar akan ban Kanjeng Nabi mun oreng mangken iman dak ka Allah, iman dak ka Rasulullah, iman dak ka malaikat, iman kitab-kitab Allah, iman dak ka hari kiamat, iman dak ka pas tekut kus pas tekuba ka Allah Taala. Ini berarti hebat sebab tahuning pun tanda kemuk jizat Rasulullah yang makin. Mencaput kancah lakalau ini yang langsung. Mereka makin kita apa ni keiman pas iyang keb sebagai teretan mengganjing nabi. Mempersahape yang keb kancah. Tapi orang yang seiman makin iyang keb sebagai teretan orang cetak tahu katang muk jizat menganda keiman kesengkau jadi teretan kesengkau. Membangun kapiria so haput kancing, masya Allah. Muka-muka kita apa nih betul, betul yang kita sebagai dulu rekan Nabi terayat-an Nabi, Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Setang waktu, Rasulullah panik hati kanan dua kan pungaan. Ati kanan kencing nabi dah kedua kan punggahan. Syaksa pesa. Ya log setong datang, ya log boleh datang boleh. Kompul bas. Mari kini kah, bikin kencing nabi sero. Evakon, kangui, ngale boleh dah ke tempat semula. Mangkat lupu. Kita tempat semula. Tempat masing-masing. Kan bungkaan bersih nangis. Kerong kanjing Nabi. Masya Allah. Sampai nista tangis. Kan nangis datang Kan nangis. Kerong kanjing Nabi. Kan pungkaan nangis, pola kan jing nabi, latah, alengki, pole, dekakan, pungkaan beni, kan? Biasa nabi mana biak khutbah, pidato, mana sehat, banyak nyandar biasa, dekakan pungkaan beni. Hari akhir nangis orang-orang ngiding tidak ketangis kan bungkaan sampai manusia-manusia orang-orang nangis sekali sahabat-sahabat saya merengaki. Tak ketangis lah. Kan pun kan panikkan. Nenek nangis sekali. siapa apa nenek nangis. Itu kanin ni. Kan jengis ni. Biar ke nak. Dia mah sampai nak riap. Dia boleh lah. Senengah sekelah. Sama pahajunan pun lah. Tak ada kat sini pun Gara-gara jenang. Tak pun lah ngatungin. Mimbar tempat akut bahawa Ajunan Pas tak abdin Aptina boleh Padahal Aptina itu kerong ke Ajunan Aptina rasa bangga Rabin Ajunan Senang Aptina Rabin Ajunan Pas Aptina itu pasusah Mempasanan tak ada Ajunan Ajunan apa boleh boleh ke Aptina ada da'ilah Banda ya Bansiko E pada dia kandungan sepanjang bagus neneng itu nyari. Boh, artinya tak perlu bagus kan jeng nabi. Artinya kun kerongga ajunan saya kesesat. Artinya tak kok minta apa minta asarang ajunan, minta bisa tertarik serang ajunan. Ken to saya kataku arti. Oh yang munda iya lada baik. Ba anda benseng kok etamen neneng sarkedara mah. Oh, mana bisa kak dintah? Yang kik saya. Nabi Nabi Suharka, abdina Nabi Suharka, bisa. Kita bangkit, sekarang Ajunan. Nabi Aftin Abuah, bisa teher. Sekarang, kabula-kabula Allah Ta'ala, kakasih-kakasih Allah, sebab Nabi Suharka. Yang Nabi cukai, wanita bisa abu bukan ban barang. benda mati, ban benda mati. Ini ya, nggak betul. Jamadat. Kancing Nabi pernah montut sepergum dari belikir. Tali mahajat tasbih Subhanallah, Subhanallah. dan belikir. Mahramnya dari tasbih belikir bisa majat tasbih kapi. Eh perang. Nih gimana sahabat? tasbih na bani bini pernah juga Ibnu Mas'ud ka kakin. di Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ternyata akan akan kasataring yang Abdullah Ibnu Mas'ud kita de ke tasbih Kanan kisah subhanallah subhanallah subhanallah bu ni se tadi majatas tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu asrang baginda Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam nenang di Mekah setong waktu panika pasanan entar ke luar daerah Ternyata dalam perjalanan setiap tepangki sarengkan bungaan, setiap tepangki sareng gunung, musti salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Perjalanan jauh penikah. selalu disambut dengan bungaan-bungaan kalau ban salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tepangki wan gunung, ngucak boleh gunung assalamualaikum ya Rasulullah. InsyaAllah. allah Hasil tentang mukjizat aponinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak keneng bitau. Macan bi sebuta buan ben kanjing Nabi. Jangankan ben kanjing Nabi. Bedo orang nyamo Uhban bin Aus. Kamu pula bantawan. Macam. Bolehkan jenam. Tepak ufban banika. Nguan ambi'in. macan ni kau sebentar kepaan uhban benika Nguan umbi. ni kau bayangkan dan ben macan macan nih kau hujat engkau ini mak nggak mengagumkan bukan mbak bukan ini mak Ki ngurusin embi mak bukan ya tak ngurusin nabi Allah Ta'ala ngalari, tak ngotus Nabi selebih aku ni tempang Nabi lebih entri ya. Selebih tanki teracat lah, sedi tanki pangkat tak ada, saya ben Nabi lebih ente. Mak berani lakun, Allah kau nganem biak jadi apa? Mak berdeborong si penting, kesempatan emas sangat mul Si bisa selamat, bisa memul je. Ternyata tak lakonin benda. Bang labeng-bang labeng, labeng suara kere buka muntahkuin nabi. Keluarga-keluarga nak ahli suara Penduduk-penduduk suara kere. Hari amul jeki dekat sohbet sohbet-sohbet. Padahal be be'enriyah. Jika saking intar, dia akan berlaku. Laku berlaku. Dia akan berlaku di antara Allah. Dan berlaku di antara yang lain. Kanjeng Nabi dalam perjuangan. Kesempatan dia. Oh iya iya. Pas berangkat orang. Ternyata tak pake orang kau kanjeng Nabi. Dan Alhamdulillah pas langsung bisa masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Muka-muka sama saya paling manfaat dunia dan akhirah amin segala puji bagi Allah alhamdulillah billahi minam muslimin Muhammad ibn al alqaimi biqulillahi ma dafat ila barojallahu Allah masaana nadziru muhammad wa la nadziru muhammad wa nadamdin qul la ilaha wa la rasulun la hayya al-ghoribun Warijah mana nufi bisil ilaika bil habib, di malam Jumat lagi Jumat manis moga-moga kita bisa kompol stage ini dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghul para masyayikh para ulama para guru para bangseko para wali